Baiklah persahabannya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah info, ini penting banget ya untuk keluarga Konoha Disimak info nari l 2 ID mengenai acara SCTV Music World 2022 Jangan sampai lengah, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak mendukung Karena tersisa tinggal 13 hari lagi batas voting. Yuk, sama-sama kita kompak, buktikan kesulitan kita. Mudah-mudahan Bunda Lesti dan Pak Wilar ini membawa piala penghargaan di acara SCTV Music Award 2022. Di Siman juga persahabat di galimat info yang yang dituliskan oleh L2W. Selamat siang, jangan lupa segera voting SCTV Music Award. Dukung Leslar untuk menang di semua kategorinya waktu tersisa 13 hari lagi tetap semangat tuh sahabat ya semangat yuk mudah-mudahan kekompakan kita semakin Solid untuk mendukung yang terbaik untuk Bu Lesti dan Papa Rizky pilar di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak juga respon yang diberikan dari para sahabat dari akun Alin underscore P underscore K underscore Mengatakan di kolom komentar Semangat fighting Semangat melepaskan Marconaku yang Si iri hati si Julid Dengan Leslar borong 5 piala Di SCT Music Award 2022 Amin Bersama kita bisa di power of Leslar Wow Masya Allah banget ya Ini tentunya penyemangatnya untuk kita semua Yuk kita bangkit Mudah-mudahan Leslar kembali bisa memborong piala penghargaan Berikutnya juga persahabat kita mampir ke unggahan dari Kak Nova ya ini 6 jam yang lalu Kak Nova mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya Foto BBL memakai baju yang dikasih oleh Bang Ais Ada sebuah kalimat yang di posting oleh Kak Nova Banyak yang bilang Abang L mirip Sela Wah persahabat ya ternyata banyak sekali yang bilang bahwa BBL ini itu mirip Kak Sela Anak perempuan dari Kak Nova ya. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat Di postingan ini Kalau sepupuan emang Pasti ada mirip-miripnya ya Tapi asal jangan cerewetnya Kayak Kak Sela ya Abang L Pusing ntar bundanya Aduh. <laughs> Insya Allah Abang El tidak Rewel Tidak cerewet Tentu Abang El adalah anak yang pintar Masya Allah banget ya doakan selalu yang terbaik juga nih Buat baby L mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia Amin Dan berikutnya juga persahabatnya kita mampir ke unggahan Papa Bilar Kemarin Papa Bilar ini mengunggah foto bareng Atta dan Aurel Momen ketika jengukin baby Amina dari postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari aktor Dede Wijaya Itu ikut berkomentar Wah, BBL sama BBA meet up loh, katanya tuh, wow <laughs> Langsung gercep juga nih persahabat ya Papa Bila ternyata menjawab komentar dari Dede Wijaya tersebut Papa Bila mengatakan, iya, kopdar mereka Tuh, wow, gercep banget ya Papa Bila. Mudah-mudahan pertemanan BBL dan BBA ini terjalin dengan baik Dan orang tuanya juga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Ya robbal alamin. Dan kita juga bersahabat ke unggah berikutnya adalah Instagram Bapak Oryel. Untuk masih hari ini Abang ya, lagi di Instagram di rumah Leslar. Dan kita juga mendapatkan info mengenai soal lintar. lintar itu cuti insya Allah tanggal 5 sudah bisa balik lagi nih ke Timless Tim Leslar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga dan tetap memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua. Dan kita masih menunggu kejutan lain, kabar terbaru dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan konten channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih.